Oke, kita mulai perdemuan pertama di sini mengenal tentang desain solidwork atau yang disebut dengan desain engineering yang pertama ketika kita masuk di sini masuk pada menu eh, pad ya, menu pad untuk membuat suatu model dalam pembuatan gambar teknik di SOLIDWORK Oke yang pertama setelah masuk ke sini kita kenalkan dulu toolbar ya toolbar di sini yang pertama kita masuk ke ya. kenalkan dulu SCAT ini adalah sama seperti software-software lain ya pasti ada namanya menu bar ya yang pertama kita kenalkan dulu sebelum kita memulai gambar di dalam solidworks kita tentukan dulu pandangannya yang mana misalkan kita memulai gambar ini dengan pandangan oke okay, kita kenalkan dulu front misalkan kita mulainya dengan pandangan depan lalu ini dengan mulai pandangan atas lalu ini dengan samping baik itu samping kiri samping kanan kita mulai dengan top ya. Oke, lalu di sini. Nah, setelah masuk ke sini, ini udah mulai kita masuk, memulai menggambar sketch. Yang pertama, kenalkan dulu ini adalah membuat garis ya. Misalkan garis dari manapun mulainya, ini ketika kita membuat garis. Oke, di sini di dalam gambar untuk solid walk, harus memulai dengan origin ya di sini sebagai titik pusatnya origin Oke ini kita membuat garis oke membuat garis nanti sudutnya mau berapa derajat ya kita harus memposisikan dulu nah, ini pos posisi pada saat tampak uh, top ya top itu berarti dari ini Lalu bagaimana kita selanjutnya? Di dalam gambar ini ada namanya centerline, berarti ini sebagai biasanya menggunakan garis bantu. Lalu di sini ada mid point line, berarti kita memulainya dengan garis, nah garis, nah garis garis tengah. Nah di sini, nah ketika kita masuk ini, eh, ini dia akan harusnya ini kita ada di orange sini ya tadi ini nah, lalu ketika di sini kita masuk nah, kalau ini dia gambar salah maka kita harus lagi misalkan kita hapus ya memulainya harus di pada saat center origin misalkan di sini mid point nah, seperti ini Nah, lalu nah ini berarti dia udah kunci di sini, Terus kunci, ini membuat satu line, sama seperti yang lain, gambar-gambar dan yang lainnya, kita mulai dengan gambar sketchup. skep. oke yang berikutnya, perkenalannya yang ini hapus dulu Lalu bagaimana jika pengenalan dengan yang ini? Ini adalah corner rectangle. Nah, bisa memulai misalkan yang ini. Kita mulai berarti dari satu sudut, satu sisi. Nah, seperti ini. Ya. Bagaimana kalau kita mau di tengah sini? Kita di sini sudah disediakan, maka di sini kita mulai dengan nah, ini. Oke. Okay. Nah, setelah ini ini adalah bagaimana membuat suatu uh, rectangle atau kotak ya, baik itu persegi panjang atau tidak beraturan. Di sini juga kita sediakan lanjut berikutnya. Ini ada three point rectangle. Nah, di sini juga misalkan kita mau membuatnya berapa kemiringannya ya, seperti ini baru di sini nanti dibantu dengan garis ini. Oke okay, kita naik berikutnya ya untuk pengenalan pemula. Ada lagi di sini kita membuat namanya opal. Opal juga sama dari atas ada yang misalkan satu sisi kita mengambilnya. Oke okay, satu sisi. Nah ini kan. Nah bagaimana kalau misalkan saya monyak uh, di tengah? Oke okay, bisa. Di sini tinggal kita sini. Oke, nah ini tengah berarti kan, tengah. Sebelum kita bikin model, kenalkan dulu bagaimana penggunaan setiap tool. Kalau yang ini, udah pasti ini namanya circle atau membuat lingkaran. Terus bagaimana berikutnya, di sini ada berapa macam, ada lagi di sini. Membuatnya berarti dari pinggir, nah seperti ini kita lihat di sini berarti eh, nah jadi eh, bukan di center tapi di pinggirnya ya bisa terlihat oke nah, oke okay. okay, seperti ini lalu berikutnya di sini ketika ada namanya persegi lebih dari persegi 4 di sini juga disediakan nah oke okay. nah, seperti ini Nah, seperti ini. Nah, baru ini. Kita mau membuat apa? Seperti kepala baut atau mur ya. Atau yang lainnya. Ini bisa ditambahin enggak? Bisa. Tergantung dari sininya mau berapa? Bertambah tambah tambah bertambah. Bertambah, bertambah. Nah, tergantung dari kebutuhannya. Misalkan 86 ya. 5 ya, segi 5, segi 6 ke okay ini baru kita lanjutkan lagi. Ini ada di sini di ini tidak beraturan. Biasanya ini membuat model modelnya seperti ini, kita membuat misalkan sejenis foto yang apa namanya? Ya. Bentuknya tidak beraturan. Oke, seperti ini baru escape, nah ini baru bisa di mana nih modelnya, ya, oke, seperti ini, kita akan tambah lagi sini, ini, ya, nah, misalnya kita mau bikinnya apa, lurus, nah seperti ini, baru kesini, nah nanti nanti modelnya seperti apa, kita belum bicara tentang bagaimana modelnya ya dan belahan Oke model apa ini nah, kita lihat ya, di sini ini silakan, um, membuatnya apa Oke seperti ini bukan jadinya model seperti ini ya kita belum membuat model oke nah, hapus dulu jangan dulu jadi jangan terburu-buru belajarnya Jangan terburu-buru. step by step kita harus lewatin ya nanti kita lebih gampang ketika ada masalah dalam membuat eh, gambarnya Oke lalu di sini ada lagi ya ini elif ya elif Oke no elif eh, nanti modelnya seperti apa ya Oke, di sini lem Eli ada lagi yang parabola. Parabola dibikin lurus, tuh, lurus parabolanya. Nah, ini ya, parabola ya, kalau misalkan membuat parabola. Oke, ini. Oke, ini ya. Ini garis-garis parabola. Tinggal nanti seperti apa. Tuh. yang ini lanjutin lagi karena e, bentuknya akan diputar kemana pun dia akan membuat seperti parabola oke okay, nanti kelanjutannya kita pelajari satu persatu lalu yang ini membuat misalnya udah ada ini okay. e, untuk tahap pertama pengenalannya kita cukupkan dulu kita ke tahap berikutnya bagaimana membuat penggunaan dari setelah kita membuat model nah, seperti yang nanti kita akan berikan contoh-contohnya dalam pembuat model ya oke okay. misalkan nanti kita membuat modelnya seperti apa nah oke okay. misalkan oke okay, kita nyampe di sini dulu satu pertemuan biar nanti tidak terlalu jauh. Oke, okay. bagaimana membuat ini nantinya? Oke, okay. nanti kita lanjutkan lagi berikutnya, ya. Oke, okay. tunggu.